Lama banget kalau bahasa Padangnya "tambuah cie". Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Sarah si anak rantau. Tadi itu aku kan udah bikin mie tuh. Terus dikasih jeruk nipis dikit aja. Itu enak banget pokoknya. Kalian mesti coba deh di rumah. Jadinya. Terus aku kasih apa? Saus ABC. Saus ABC ekstra pedas mau pakai nasi juga tuh nasi ini di ke sini lagi masukin aja ke sini langsung Masih ada. Bawa dulu sebelum makan kita berdoa dulu berdoa. terima kasih seember. ember aku kasih garam sedikit tadi. Ini dikarenakan aku enggak ada meja di sini, aku pakai bangku dong, pakai bangku. Enggak apa, apa lah. Enggak apa ya. Ini segar banget tahu karena jeruk nipis nih. seperti subrek ya aku lagi semangat banget ngisi konten ini jangan lupa untuk subrek ya Makasih lama kalau bahasa Padangnya tambah cie Like, comment, and uh, share Alhamdulillah ya, kalau mau ada yang share Jangan lupa ya, juga subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh